Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengalami perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita keunggahan dan kekabar pertama Alhamdulillah para sahabat yang untuk video di channel Youtubenya Bang Rizky Bilar sudah mencapai 1 juta viewers Ini luar biasa berkat kekompakan kesulitan kita yang selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Alhamdulillah persahabat ya untuk viewersnya sudah mencapai 1 juta kali ditonton Masya Allah banget Mudah-mudahan tentunya selalu booming dan selalu trending untuk karya-karya dari idola kesengan kita Yang belum mampir silakan mampir persahabat ya yang belum nonton tentunya Wajib nonton video terbaru Kian bareng calon istri nih persahabat ya Ini banyak sekali kejutannya Banyak sekali vitamin persahabat ya dalam vlog video tersebut selanjutnya kita lihat juga persahabat di sini ada unggahan spesial ketika tentunya AB ini diwawancara persahabat ya, soal pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar AB ini menyampaikan bahwa untuk pernikahan Lesti dan Bilar itu sudah siap persahabat ya tentunya Lesti dan Rizky Bilar yang mempersiapkan yang mempunyai ide soal pernikahan mereka persahabat ya dan AEB ini juga menyampaikan bahwa komunikasi antara keluarga Lesti dan Rizky Billar itu bagus dan baik banget persahabat ya Serta tentunya mempermudahkan mempersiapkan acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar ini Luar biasa suatu kebanggaan persahabat ya Alhamdulillah tentunya Antara keluarga Lesti dan Rizky Bilar sudah bisa menyatu para sahabat, yang mudah-mudahan Secepatnya kita melihat Lesti dan Risti Bila bersanding di pelaminan Mudah-mudahan saja persahabat ya yang doakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Polsingan tersebutlah dari post kembali Oleh akun Instagram Leslar lovatik Yang menarik sebuah kalimat caption dituliskan. Udah siap ya semuanya karena komunikasi mereka lancar jadi nggak usah buat nyatuin kedua adat yang berbeda. Yang ngatur semuanya juga langsung dari pasangan calon pengantinya Bismillah lancar sampai hari H. Tuh sahabat ya. Tentunya komunikasi mereka lancar. Alhamdulillah sahabat ya. Yang mempersiapkan pernikahan tentunya itu Lesti dan Rizky Bilar banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans, Ya yakni dari akun Instagram Ashandara Dua yang berkomentar, "Emang paling mantep ini pasangan cara komunikasinya, kekeluargaannya mantep banget, emang the best, persahabat Sahabat." Ya, idola kita ini yang selalu memberikan inspirasi kepada kita semua. Dan selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada unggahan spesial juga nih, persahabat Sahabat, ya. Tentunya ini adalah momen cute di vlognya Rizky Billar Ini tentunya membuat kita semakin baper meleleh Ini adalah suatu kebanggaan juga para sahabatnya Melihat kemesraan kedekatan dari Lesti dan Rizky Billar. Tentunya inilah yang membuat Rizky Bilar nyaman kepada Dedek Lesni yang selalu memberikan Tentunya perhatiannya penuh kasih sayang para ya untuk Abang Bilar Aduh sosok banget nih <gifat> Mudah-mudahan selalu berikan kelancaran terus buat mereka Amin Berikutnya para ada unggahan dari Pak Otis nih ya Di akun pribadinya Pak Otis Jari mengunggah atau meripos kembali unggahan dari Rizky Bilar Wow ini luar biasa banget para sahabat ya Tentunya sebuah kalimat juga nih uh, dituliskan untuk gua lagi bahagia kalau nggak serem juga bisa bikinnya melayang tuh, Pak, sahabat ya, tadi bahagianya nih ya. <giralah> Ini dukungan dan support dari Pak Otis untuk Rizky Bilar, Pak, sahabat ya. Tentu mudah-mudahan selalu banyak orang-orang hebat dan orang-orang baik yang selalu mensupport, mendoakan, dan mendukung buat Lesti dan Rizky Bilar. Lampu singan Pak Otis juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar. Salah satunya ada komentar dari akun Lesa Lovers Anus mengatakan Bapak Love terima kasih supaya selalu dan saya selalu buat Bapak tuh dukungan dari fans luar biasa banget persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya kita selalu kompak sampai kapanpun untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Dan untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Ini ada kabar terbaru ya Tentunya semalam Ternyata ada tamu spesial Ke rumah Abang Rizky Bilar Kita lihat aja di unggahan Terbaru persahabat Ya ada Tentunya tamu spesial banget nih Ke Aswin Yanuar dan Deni Kusnandar Persahabat ya berkunjung Ke rumahnya Abang Bilar Waduh membuat kita ini penasaran nah, Mungkin ada proyek terbaru Persahabat ya doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan apapun proyek yang dilakukan oleh itulah kita selalu diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. postingan tersebut kemudian lalu repost kembali oleh akun Lesla Lovatics yang merasa sebuah kalimat caption juga dituliskan. "Hai, hey, proyek apalagi ini Miskah? Bismillah, apapun itu lancar-lancar ya Bang dan semoga segera terlaksana pembangunannya. Amin." Ada juga tentunya para sahabat ya, di sini banyak sekali komentar Yakni dari akun Nongkrong Leslar mengatakan kayaknya rumah baru deh Itu kan desainer rumah katanya ya Ada juga komentar lain dari akun Instagram Umu Anus Kordian mengatakan dalam kolom komentar Amin semoga dilancarkan projeknya Dukungan juga banyak sekali para sahabat ya Serta doa dari para fans untuk idola kita ini persahabat yang mudah-mudahan Apapun projectnya selalu diberikan kelancaran, Almin ya robbal, Alamin. Dan mudah-mudahan juga para sahabat ya kita menunggu kejutan bahagia selanjutnya. Dan tentunya kita pastinya akan mendapatkan vitamin-vitamin bahagia hari ini dari Lesti dan Rizky Bilar. Tetap tinggal channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu kabar terbaru terupdate di pagi hari ini, para sahabat ya. Bagi tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh